nya. air itu merupakan satu isu yang sangat penting dalam abad ini. Uh, semua negara boleh dikatakan ada isu-isu air yang tertentu yang spesifik. Uh, bukan semua ni tak cukup air, tapi ada setengahnya air itu tercemar, ada setengahnya air itu berasid dan macam-macam ada penyakit, okey. So uh, isu air bukan sahaja mempengaruhi negara kering negara mengalami uh, iklim gurun tetapi sebenarnya iklim lembap seperti Malaysia pun mengalami isu air yang sangat teruk. Ha? Sedang saya cakap ramai orang di Selangor dan KL itu catuan air. Ha? Dua hari ada air, satu hari tak ada air. Kita tak tahulah betapa susahnya sehingga kita rasai benda itu. Ha? So saya pernah cadangkan kepada uh, Na Chan supaya kita adakan satu hari tanpa air, dan uh, itulah barulah pelajar sedar tentang uh, kepentingan air, kita potong air untuk satu hari uh, di USM, uh, jadi untuk uh, uh, memberitahu uh, pelajar tentang betapa susahnya sekiranya kita tidak ada air, uh, kalau tak, tak setuju mungkin uh, hari esok sebaik sahaja anda bangun, uh, anda tengok jam tangan, Berapa lama kira berapa berapa lama anda boleh tahan uh, sebelum anda terpaksa guna air? Ha? lepas bangun menggosok gigi tanpa air, uh, jangan guna Coca-Cola untuk gosok. <laughs> Coca-Cola itu air juga, uh, Lepas pipi tandas jangan jangan flush, ha? Jangan mandi, macam-macam jangan. Tengok berapa lama. Saya rasa you tak boleh tahan 10 minit pun, ha? Ini awal sudah surrender. Oke, okay, uh, dalam kuliah ini sebenarnya kuliah itu uh, panjang, sebenarnya merangkumi dua kuliah, tapi saya akan cepatkan untuk memanfaatkan dia supaya kita boleh habiskan dia dalam satu jam. Oke, okay, uh, kita akan meneliti tentang asa usu air, uh, kitaran hidrologi, bukan saja di atmosfera, tetapi juga apabila sampai ke permukaan bumi, apakah isu-isu yang terlibat. Apakah istilah-istilah yang kita perlu tahu. Imbangan air, uh, air bawah tanah. Dan akhir sekali dalam kuliah 23 itu kita lihat isu-isu manusia. Iaitu penggunaan air, isu-isu uh, utama air di seluruh dunia. Dan bagaimana kita perlu menguruskan uh, bekalan air itu secara lestari. Planet bumi hanya merupakan salah satu planet biru saja. Planet lain ada biru, cuma ni semua planet lain itu merah kelabu, orange, kuning semua itu tidak ada air hanya saja bumi saja yang biru yang ada air, jadi yang ada air itu ada hidupan yang lain, tak biru tak ada air, tak ada hidupan okay? dan baru-baru ini uh, ada juga uh, saintis uh, mengesan bahawa di di marik itu ada di bawah di bawah permukaan mari ada ais. Bila ada ais, ha? ada longgokan ais, ada air lah kan. So bila ada air, ada apa? Mungkin ada hidupan. Jadi antara semua planet-planet dalam sistem surya, mari mempunyai kemungkinan besar sekali ada hidupan, sebab dia ada air. Yang lain tak ada air. Ha? Jadi, jadi boleh kata ha? Uh, kemungkinan sangat tipislah untuk ada hidupan. Hidupan bukan semaksudnya manusia. Hidupan tu macam Uh, Bakteria, kuman, kulat, alga uh, Ataupun uh, apa virus dan sebagainya okay. uh, Kita tahu seringkali diberitahu bahawa Air itu ialah satu sumber yang mengalir Sumber di dalam dunia itu kita kelaskan kepada dua jenis Satu jenis ialah sumber mengalir Satu ialah sumber tabung Sumber mengalir itu ialah sumber yang boleh diperbaharui Masuk kita gunakan, lepas tu dia boleh diperbaharui. Macam air, kita guna air tu kita tuang kita buang, patut masuk mengalir dalam laut, mengalir dalam sungai, dalam laut, lepas tu dia akan tersejat balik ke atas. Kemudian turun hujan lagi kan? Jadi dia mengitar. Jadi dia tidak boleh habis. Secara teori memang tidak boleh habis, sebab dia mengitap. Itu sumber mengalir. Tapi semua lain macam tabung itu pokok kita potong, tebang, habislah dia. Ha? Atau mineral macam galian. Ha? Dulu Malaysia merupakan negara yang kaya sekali dalam biji timah. Sekali kita sudah ambil keluar semua biji timah, habis dah itu sumber tabung. Ha? So ramai orang menganggap air sumber air adalah sumber mengalir. Sebab itu telah menjalak gunakan air sebab dia dalam persepsi dia kita tak perlu prihatin tentang air sebab guna lepas buang dia akan terus terus semula kemudian hujan turun kita kutip hujan kita pakai kan, tu kan? Tapi sebenarnya uh, hal itu bukan uh, sesenang begitu. Sebab apa? Sebab ramai uh, orang tak tahu tentang uh, pencemaran air, uh, bahawa air itu bila tersejak atas tidak kemungkinan turun di situ, mungkin pergi tempat lain. Jadi walaupun secara jumlah air itu adalah kekal, tetapi dia tidak tertabur secara sekata. So di Malaysia itu masalahnya ialah banyak tempat banyak air, setengah tempat tak kurang air. So kita ada negeri yang kaya dengan air macam Sarawak, macam Selangor. Selangor bukan, Selangor adalah miskin. Sebab sekarang sebab ramai penduduk. Dulu okey. Sarawak, Sabah, Pahang, Perak semua itu adalah kaya dalam air. Apakah negeri yang miskin dalam air? Selain Selangor. Pinang memang miskin. Sebab Pulau Kecil tidak banyak tadahan. Kedah, Kedah is okey sederhana. Melaka, Negeri Sembilan, semua negeri yang kecil. Ha? Yang kecil, yang tidak banyak ada hutan atau takdahan, yang ada miskinlah dalam air. Tak ada sungai besar. Sebab kita banyak bergantung kepada sungai untuk tak sumber air. Okay? Kelantan itu uh, sederhana. Okay? Jadi kita harus uh, prihatin tentang uh, perkara itu uh, dan jangan sekali-sekali pun harap bahawa air itu kita boleh guna sewenang-wenangnya dan tak ada masalah dia akan memberi kita kemudian akan turun kembali okey air itu uh, mengita di semua sfera ha walaupun air itu turun dari atmosfera sebagai hujan sebagai kepasan sebagai salji sebagai hujan air batu dan macam-macam tetapi uh, sampai ke litosfera dia mengalir sebagai sungai masuk ke dalam tanah sebagai air bawah tanah dalam akuifer Uh, keluar dari mata air macam-macam, uh, kemudian mengalir masuk dalam laut dalam hidrosfera dan ada juga air yang tertakung ataupun uh, apa ni uh, terkunci uh, dalam hmm. ais kita tak tak boleh gunakan uh, walaupun secara teori kita boleh mendidih ais tu jadi air lah, tapi itu sangat susah macam mana nak pindah ais yang besar, iceberg itu dari Antartika ke kawasan yang diperlukan ha? Ha, memang bila kita tarik atau pinta dia dia sampai katulisya, sudah, dia sudah cair jadi, uh, kalau air tu terperangkap dalam bentuk ais, memang ini sangat susah untuk digunakan ha? so air, unsur air itu berada dalam sumosfera ha? dalam biosfera pun ada, dalam hidrosfera banyak sekali, dalam uh, litosfera, ha? air bawah tanah ...dalam atmosfera, atmosfera dan kreosfera. Kreosfera ialah tempat-tempat ada ais. Semua itu ada uh, unsur air dan unsur air itu bergerak saja di antara semua sfera itu. Uh, dan uh, gambar raja itu membayangkan uh, bagaimana air itu berkita uh, dari satu bentuk ke bentuk lain. Bermula apabila matahari memanaskan permukaan laut dan juga permukaan hutan sejatan berlaku dan juga perpuluhan berlaku kedua-dua ini kita panggil sejak perpuluhan kemudian naik ke atas kemudian menjadi sejuk menjadi awan kemudian uh, dalam proses sublimasi dan penjawapan uh, kemudian turun balik sebagai kerpasan dan dilari di atas permukaan sebagai sungai kemudian masuk balik ke laut uh, untuk memenuhi satu kitaran okey dan uh, itu ialah angka-angka yang berkaitan dengan kitaran Hidrologi sebenarnya ini untuk global ha, kita lihat nah uh, angka-angka banyak sekali itu uh, kita lihat sejatan dan uh, 86 sejatan itu dari laut, oke? Okay? Sedangkan 14 itu di daratan saja. Tetapi uh, dia akan mengalir balik uh, dalam uh, satu pusingan. Dari segi uh, Tadi itu peratusan, sekarang kita lihat mungkin lebih jelas dalam bentuk uh, volume atau isi padu. Setiap tahun, uh, kita lihat uh, dari daratan ke atmosfera, air naik ke atas tu dari sejak peluhan uh, um, uh, 488 km3 air. 1 km3, uh, 1, km, 1, km, 1 km, 1 km, 1 km, itu 1 km air. air. So, 488 km3 air dari daratan tu tersejat ke atas Ha? kemudian begitu juga dia turun balik dari atmosfera juga sama juga untuk balance ha? keseimbangan, setiap tahun benda ini berlaku lah. Okay? So, inilah cara dia bagaimana kita dapat air tawar melalui kitaran hidrologi, kalau tidak ada kitaran itu atau kitaran itu terjejas kita tidak dapat ha? air tawar yang mencukupi itu right? kitaran hidrologi yang yang dapat dalam Website USGS, ah United States Geological Survey. Sebenarnya, saya yang terjemahkan ini uh, untuk uh, orang Amerika. Dan kita lihat, uh, kitaran itu bukan setakat berlaku dalam atmosfera, tetapi bila masuk ke litosfera, dia juga ada kitaran tertentu di bawah tanah. Okay? Sebab itu, kita ada infiltrasi, pekulasi dan air larian permukaan. Dan saya akan bincang tiap-tiap satu uh, secara mendalam sedikit. Sejak peluhan, kita semua tahu ialah sejatan apabila uh, sinaran matahari yang panas itu memanaskan air permukaan air, molekul air itu akan bergerak, bila bergerak itu dia akan uh, menyentuh satu sama lain dan yang molekul yang berlaku di atas permukaan aras tengah akan melompat ke atas dan angin akan menyukar, dia naik ke atas sebagai sejatan. Jadi so, perubahan dari cecair ke wap, cecair ke wap itu ialah Sejatan dan dari tumbuhan, dari haiwan, dari manusia apabila kita panas atau bersukan, bergerak untuk menyejukkan bandar perpuluhan akan berlaku keluar daripada badan badan haiwan, badan manusia dan juga dari tumbuhan perpuluhan itu berlaku air itu tersejat keluar dari permukaan dan ada banyak faktor mempengaruhi sejatan. satu ialah kelembapan udara. Kalau kelembapan itu udara itu sangat rendah, jadi sejatan lebih. Bila kelembapan itu sudah tepu, 100% dia akan berhenti. Sebab apa? Sebab, sebab udara sudah penuh dengan lembapan, tak boleh masuk lagi. Walaupun panas lagi sinaran, tak boleh masuk sebab sudah penuh. Kalau ada tambah lagi, setengah mesti keluar sebagai keperasan. Macam bas lah, bas sudah penuh tak boleh naik lagi. Kalau nak naik tu naik atas. Ataupun setengah orang kena turun dulu, baru kita boleh naik. Tu sama. Ha, prinsip yang sama. Bila udara sudah tepu, ha, dengan kelembapan udara 100%, maka sejatan akan berhenti. Okay? Ha, konsentrasi bahan cema, cecair dalam udara juga sangat penting sebab ha, proses ha, yang menggelarkan sejatan itu ialah jika ...konsentrasi uh, dalam bahan pencemerah itu sudah banyak... ...dia akan mengambil tempat uh, lembapan. Jadi so, kalau udara bersih, lebih banyak lembapan boleh masuk ke dalam udara. Berbanding dengan udara yang kotor. Okey, uh, kadar aliran udara dan bahan-bahan lain. Juga sangat penting mempengaruhi uh, sejatan. Tapi pokoknya yang sangat penting ialah... ...mesti ada satu sumber yang besar uh, memanaskan dia. Iaitu sumber itu ialah sinaran matahari. Okey. Dalam keadaan semula jadi. Okay. Suhu juga sangat penting. Huh? Suhu tinggi juga menggalakkan sejatan. Tapi suhu rendah tidak. Uh, dan juga daya antara molekul. Molekul-molekul itu uh, bergantung kepada kepekatan air. Kalau air laut ber berbanding dengan air tawar itu, air laut itu mempunyai ikatan yang lebih kuat. Jadi memerlukan uh, sinaran yang lebih untuk melepaskan uh, molekul. ...ke atas berbanding dengan sumber air tawar. Kemudian kita beralih ke pemeluapan. Pemeluapan pula ialah satu proses di mana... Uh, ...gas berubah menjadi cecair. Kebalik, uh, berbanding dengan sejatan. Bagaimana ini berlaku? Kita boleh bandingkan... ...bila kita minum ais... Huh? ...kita suka minum teh ais limau ke... ataupun uh, jus orange ke apa itu ais... Then uh, bila kita ada ais dalam gelas itu, mula-mula di di luar gelas itu ada air sudah terbentuk ah bintik-bintik kecil tu titisan, itu ialah pemeluapan. Okey? Air itu bukan datang dari dalam tapi di, dari luar sebab gelas itu sejuk, maka lem, kelembapan di di sekitar atmosfera itu bila lekat kepada tepi ais tu dia akan uh, menjadi wap itu akan jadi cecair. So dia akan terbentuk di tepi ha? Dan lama-lama dia akan membesar Itu ialah pemeluapan Perubahan dari wap ke cecair Berbanding dengan kerpasan Kerpasan merupakan satu lagi tahap yang lebih tinggi Berbanding dengan pemeluapan Pemeluapan perlu berlaku dulu Sebelum adanya kerpasan Kita balik kepada tadi yang saya huraikan Yang gelas ini Mula-mula kita lihat ada banyak titisan-titisan yang kecil akan berlaku di tepi ice di tepi gelas ini kan. Tapi lama-lama titisan itu membesar. Ha, titisan satu dua tiga itu dia sentuh satu sama lain dia gabung. Bila gabung jebak besar lah. Lama-lama sudah sangat besar gravitasi akan tarik dia turun kan? Dia akan mengalir turun, mengalir turun. Yang mengalir turun itu ialah kepasan. Sebelum dia turun itu ialah pemuapan. itu perbezaan dia. Oke okay? bila Titisan-titisan air dalam awan itu sudah jadi besar. Dalam awan itu ada banyak pergerakan bertembung di antara satu sama lain. Salah satu cara pembentukan ialah pertembungan. Bila cantum-cantum-cantum jadi sangat besar, berat graviti tarik, dia akan turun keluar daripada dasar awan. Dan itu ialah kerpasan. Baik dia keluar sebagai air hujan air atau dalam bentuk salji ataupun dalam bentuk air batu. Yang keluar itu ialah kerpasan. Dan kita tahu banyak jenis kebasan dalam dunia selain daripada air ada uh, hujan air batu, ada sleet, ada salji. Sleet itu ialah uh, ice pellet ataupun uh, hujan air uh, hujan ais tetapi ais itu dalam bentuk macam uh, kata apa itu pasir pasir yang besar dan itu amat berbahaya. Sebab dia sangat keras dan bila berlaku belakusli itu kusli itu tertabur di atas jalan raya bila kita jalan kita terpijak kita boleh jatuh sebab sangat licin uh, bukan saja untuk manusia tapi uh, sangat berbahaya juga untuk kereta bila dia berlaku di atas uh, jalan raya uh, kalau kita ambil kona itu uh, boleh licin kereta pun boleh uh, uh, apa ni uh, masuk dalam longkang sebab itu masa slide itu berlaku ada warning diberikan oleh ha, radio dan TV sebab itu kita kena berhenti ataupun memandu secara perlahan tapi nasib baik kita tidak ada slide dah okey apabila hujan itu sudah sampai ke permukaan dia kena masuk ke dalam tanah itu sebagai infiltrasi now infiltrasi ialah pergerakan hujan itu masuk ke dalam tanah di bahagian atas saja Okay, di bahagian atas. Okay, uh, infiltrasi lihat bahagian atas saja. Jadi bawah itu dia sudah jadi perkolasi. Okay, so infiltrasi ialah uh, berlaku dari permukaan tanah sehingga zon akar saja. Selepas zon akar itu masuk lebih dalam lagi, dia sudah menjadi perkolasi. Perkolasi itu ialah infiltrasi mendalam, lebih dalam. Itu dia. Pekulasi ialah infiltrasi yang mendalam, masuk, air masuk dalam zon-zon tanah yang mendalam, okay? uh, di bawah daripada akar, uh, zon akar, dan kadang-kadang masuk ke dalam batu. Batu-batu yang telap air, macam batu kapur dan sebagainya. Okey, satu lagi, uh, sebelum air masuk ke dalam, uh, dia akan mengalir di atas, kita panggil ini sebagai air larian permukaan. Inilah istilah yang menghasilkan banjir. Okey, ...kenapa bandar itu mempunyai kekerapan banjir lebih tinggi berbanding dengan desa atau berbanding dengan hutan. Sebab bandar itu telap, tidak telap air, lepas tu air larian permukaan itu sangat tinggi. Ha? Katakan berbanding dengan bandar dengan hutan, bandar itu 100mm hujan turun, sini pun 100mm hujan turun, ...tapi sana bandar itu dia tidak telap air, 90% daripada air itu mengalir di atas permukaan, hanya 10% masuk ke dalam sebab tak telap air macam simen ini sana 90% masuk ke dalam 10% layar, air laren jadi tak banjir lah sana sini banjir mudah dengan senang saja sebab ketelapan air itu di bandar tidak telap air so kita boleh lihatlah berbagai benda ini air air laren permukaan bukan saja setakat menghasilkan banjir tetapi juga mencemarkan air ha, mencemarkan sebab di bandar itu kita lihat lah dia mengalir di atas permukaan mengalir di atas Uh, jalan raya di kawasan-kawasan perindustrian dan kilang-kilang itu uh, membuang dia punya sisa ke dalam sungai semua itu akan menyebabkan air larian itu adalah kotor sangat kotor sehingga setengah negara itu tak cukup air, terpaksa guna air sungai itu uh, sungai itu, uh, air sungai kena dirawat dengan cara teknologi yang sangat tinggi, macam reverse osmosis uh. itu ialah Uh, Kada ketelapan uh, uh, air larian, jalan peturap betul 95%. Air lari di atas jalan, hanya 5% masuk ke dalam. Bandar 90%. Berbanding dengan hutan, uh, hutan darah itu hanya 20%. Uh, air itu mengalir di atas. Yang lain, telap ke bawah. Okey. Itu bahagian satu daripada kuliah uh, 22%. Sekarang kita lihat ha, bagaimana manusia mengurus air. Ha? Pengurusan air itu sangat penting. Kebanyakan masalah atau isu sumber di seluruh dunia bukan sebenarnya disebabkan oleh uh, fizikal ataupun semula jadi. Ha? Seringkali kita dengar dalam berita ataupun kita baca dalam sukabar, bila ada bencana air, bencana iklim, ada setengah menteri kata, ''Oh, itu takdir Tuhan.'' Itu disebabkan oleh iklim. Ah bencana itu berlaku sebab banjir itu monsoon. Ha, hujan lebih kita tak boleh buat apa? Ya, tetapi sebenarnya krisis air sekarang berlaku sebab apa? Kemarau. Kemarau besar di Selangor. Ha, menyebabkan uh, catuan air, menyebabkan krisis air. Sedangkan kita punya hujan ha, 2,000 hingga 3,000 mm Kenapa? Saudi Arabia, hujan cuma 200 militer, tak ada tak ada krisis. Tak ada krisis pun. Singapura, sikit saja airnya, tak ada krisis pun. Ha? Singapura sebenarnya negara yang paling miskin dari segi air di seluruh Asia Tenggara. Bahkan mungkin di seluruh dunia pun. Sebab dia tak ada sungai besar, dia tidak ada tadahan. Dia banyak menggunakan air dari laut. Ha? Dan juga import air dari Malaysia. Tak ada masalah air. Tapi di Malaysia kita banyak air, banyak hujan. Ada juga krisis. Ada juga catuan. So, apa sebabnya? Adakah kita boleh kata sebab itu 100% disebabkan oleh semula jadi? Ha, iklim itu berubah. Kemarau besar berlaku. Ha, sebenarnya kita tak boleh. Mungkinlah kemarau itu bertanggungjawab separuh daripada krisis. So, mungkin 50% disebabkan oleh kemarau. Lagi 50% disebabkan oleh pengurusan yang tidak cekap. Ha, pengurusan. Ha? Pengurusan kita tidak cekap, banyak masalah yang saya akan sentuh ha? Okay? So, kita lihat ha? banyak isu-isu berkaitan dengan pengurusan ataupun manusia Banyak isu alam sekitar di dunia, termasuk iklim, ha? disebabkan oleh manusia Sekarang global warming pun manusia, ha? bukan semula jadi Disebabkan oleh gas rumah hijau yang telah dimasukkan oleh manusia Okay, walaupun bumi digelar sebagai planet air atau planet biru, jumlah air tawar sedia ada hanya sedikit saja. Sebab 97.22% adalah air laut yang masing. Ha? Hanya 2.8% daripada air di seluruh dunia adalah air tawar. Tetapi bukan semua daripada 2.8% itu boleh digunakan sebab kebanyakan itu... Ada dalam bentuk ais. Ada setengah dalam bentuk tanah. Air tanah. Okay? Ha. Uh, orang itu muda. Okay? Mengkaji tentang empangan. Okey. Itu empangan apa? Air hitam kok. Ha. Masa dia air penuh. Tapi sekarang sudah jatuh sampai separuh saja. Kebanyakan empangan di Malaysia hanya separuh saja. Okey. Okey. Uh, kita tak boleh salahkan bumi, salahkan kemarau, salahkan perubahan iklim ha, untuk krisis air. Sebab apa? Sebab semasa bumi dimentuk 4.6 bilion tahun dahulu, jumlah air yang sedia ada berbanding dengan sekarang, is the same. Dia tidak berubah. Tak ada air lepas ke angkasa. Tak ada. Dia terus kekal di situ. Masa itu begitu banyak air, itulah begitu banyak air. Tetapi semasa manusia mula... Bergerak di atas permukaan, populasi sangat kurang. Tapi sekarang meletup dah kan? Bukan saja populasi meletup, industri meletup, pertanian meletup, semua jenis pembangunan meletup. Dan apa-apa yang kita gunakan, perlukan air. Bukan saja kita minum air dalam botol. Botol yang mengandung air itu perlukan air untuk menghasilkan. Komputer perlukan air menghasilkan. Ha? bangunan perlukan air, kereta pun perlukan air, baju yang kita pakai pun perlukan air untuk menghasilkan dia okay? semua peralatan kita gunakan oleh manusia, memerlukan air untuk menghasilkan dia, termasuk makanan kita, kalau tak ada air, habis semua gitu, ha? tak ada hidupan, tak ada apa-apa pun, industri akan terjejas, semua akan uh, jatuh, ok jadi, kita tidak boleh uh, salahkan uh, perubahan iklim kalau kita fikir satu lagi tahap lebih tinggi air yang mengitai itu sebenarnya mungkin pada hari kita minum ah uh, minum air itu mungkin pernah me, uh, mengitai melalui tubo-tubo uh, orang-orang ni ha uh, sebab masa dulu orang minum air itu, keluar kan lepas tu masuk dalam sungai kemudian balik lagi mungkin pada hari ini kita minum yang sudah melalui tubo dia betul tak Secara teori lah kita tak tahu punuk ha, okay ha mungkin air yang kita minum hari ini pernah melalui tubuh uh, dato nenek kita, ha. so sebenarnya dia kita semula ha, okay so kita jangan terperanjat ha, Dengan. so air dalam tiga fasa kitaran hidrologi saya sudah bincangkan, okay dan uh, kita perlu prihatin dan inilah gambar saja yang kita perlu-perlu perhatikan, lihat daripada semua air yang kita ada 97% adalah air laut yang tak boleh kita gunakan secara teori boleh gunakan tapi sangat mahal kalau kita nak buat penyah garaman, desalination macam Singapura, harga air lebih 10 kali ganda berbanding dengan air sekarang ha? adakah kita sanggup ha, bayar macam itu ha? dan teknologi dia sangat tinggi okay? daripada 2.78% Air tawar uh, 7700 terperangkap dalam ais. kita hanya dapat sedikit gunakan dan ground water itu yang yang merah juga kita jarang-jarang gunakan sebab dalam dalam tanah sangat dalam hanya ini saja ha, yang kita boleh gunakan ha, uh, si, sedikit so sebenarnya kita lihat surface water yang kita boleh gunakan kalau dalam sungai itu uh, hanya sedikit saja sebenarnya kurang daripada Kurang dari 1%. Huh? Sebenarnya, kurang dari 1%. Daripada air dunia kita boleh gunakan. Jadi, uh, walaupun planet biru, bukan semua boleh minum. Huh? Dan pada hari ini, kita lihat huh? banyak masalah di dunia berkaitan dengan air. 1.4 bilion penduduk hidup tanpa air minum bersih. Bermasuk sekarang ada lebih kurang 7 bilion. Huh? Lebih kurang... Uh, satu daripada enam orang. Tak ada air minum uh, yang bersih. Dia ada air minum, dia kena ambil dari longkang, ambil dari sungai. Ha? Sangat menderita. 2.3 bilion penduduk, kurang sanitasi moden. Semua orang itu buat apa? Ha? Uh, berak. Ha, berak sana. Secara terbuka. Hmm. Sebab tak ada tandas. Haa. Ah. Ini karena kita hidup di Malaysia begitu bagus. Sehingga kampung-kampung pedalaman pun ada tandas. Dalam taman negara pun ada tandas. No problem. Hutan-hutan pun ada tandas. Ini bandar-bandar tak ada tandas. Ha. Di Nigeria, Afrika, ada tandas terbang. Apa tandas terbang? Gak? Macam kapal terbang? Tandas. Bukan. Tandas terbang itu, dia, bergerak, dia berak, masuk dalam plastik bag, dia buang. Dia buang dari rumah bangsa, terbang tu, ha. Sebab itu, flying toilet. ha. 7 juta penduduk di dunia mati setiap tahun akibat penyakit di air. Macam kolera, ciri-biri, macam tu. Ha. Sebab air tak, tak bersih. Minum air tak bersih, bayang kan? Tidak dirawat. Setengah sungai di dunia uh, tercemah secara serius. 50% daripada sungai di dunia tercemah. Ha? Malaysia sama juga mungkin Malaysia lebih lebih daripada sungai itu tercemar sungai pinang you berani minum tak boleh jangan cakap minum nak masuk pun you tak berani masuk ha? Okay. so ada banyak sungai kita tercemar dan juga kecemaran pencemar, uh, pencemaran uh, dan juga uh, kemarau menyebabkan banyak uh, kekurangan air kekurangan air itu pertanian terjejas pertanian terjejas tak cukup makanan tak cukup makanan Kebuluran berlaku. Okay. So, menjelang 2050, 2.5 bilion akan menghadapi kekurangan air. Oh, Masalah yang teruk sekali. Ha? Tak payah pergi jauh. Sekarang pun sudah ha? masalah. Tengok. Setiap tahun kita lihat banyak tempat tak cukup air. Ha? Yang dalam kebuluran uh, Peta dunia itu kita bayangkan hanya yang biru sahaja selamat daripada kekurangan air. Nasib baik Malaysia terjatuh dalam biru. Itu pun kalau terjatuh dalam biru ada masalah air juga. Ha? Apalagi ya negara lain yang kuning, merah, semua itu adalah tempat-tempat yang sangat kering, tak cukup air. Itu garis tekanan ialah garis 1,700 cubic meter setahun. Setiap orang Mesti ada 1,700 kubik meter setiap tahun dalam sebuah negara. Itu era garisnya. Malaysia mempunyai 20,000. 20,000 itu sepatutnya no problem lah, betul kan? Setiap orang itu kau Setiap orang di Malaysia mempunyai 20,000 kubik meter air setahun secara tiri untuk digunakan. Tapi bukan semua boleh gunakanlah sebab separuh sudah mah, kan. Tapi banyak negara, kita lihatlah, Tunisia, Egypt, Oman, semua jatuh di bawah garis tekanan. Betapa bertuanya negara kita yang mempunyai ayam begitu banyak sehingga kita boleh jual air kita ke Singapura. Okay? Tetapi malangnya kita ada juga masalah air. Sebenarnya negara Malaysia adalah, negara kita adalah negara yang kaya dalam air. Okay, kita lihat, ha? secara umum itu, banyak air digunakan dalam rumah, sebenarnya banyak air kita membazirkan. Kita tak minum banyak air yang kita gunakan itu. Kita lihat, ha? minum itu cuma tak sampai 5% atau satu 1% saja untuk minum dan makan. Yang lain semua digunakan untuk mandi, 75% mandi. K kitchen, masa-masa kitchen itu, cuci sini, cuci sana, hah 18% itu laundry, cuci baju 7%. Bafum itu termasuklah tandas flash flush. Setiap kali pergi flash Nah, so saya pun sudah arahkan anak-anak saya dalam rumah eh uh, kencing dua kali baru flash kali Kali pertama tutup saja. Ataupun dua pergi bersama. <guluh> dua anak saya satu orang pergi dua mesti pergi. Dan flash kali Jimat. Hah? Boleh kan? Kita punya tandas sendiri mah. Ha? Apa salahnya? Kalau tandas umum mungkin kotor kita tak tahu orang itu ada penyakit atau Tidak kan? Itu, Tapi kita sudah buat satu survey Perempuan biasanya lah secara umum menggunakan lebih banyak air semasa flush. Sebab apa? Sebab dia masuk dalam tandas awam sebelum dia buat benda dia ataupun dia sudah flush dulu. Betul tak? Ah, Sebab kotor mah. Haa Sebelum dia kencing Dia flush sekali Lepas kencing Flush sekali Kemudian tinggal Eh kotor lagi Orang lepas tu masuk Kotor Flush sekali Tiga kali Laki bagus sekali Tak payah flush tu ha, Kita kita tak gunakan itu Toilet bow Kita gunakan urinal ha. Urinal ha. Urinal itu tak payah flush ha. Dia flush sendiri Nanti saya akan tunjuk Yang USM punya Okey tengok Permintaan air semakin naik tau Semakin naik Haa tapi jumlah air adalah sama macam mana boleh tahan tak boleh tahanlah betul kan sebab jumlah air di dunia adalah kekal tapi permintaan manusia semakin meningkat sebab populasi meningkat industri meningkat semua meningkat so sampai satu hari nanti ah ya, memang sudah tak cukup air sudah mesti punya dulu katakan sekarang ah ya, you punya keluarga dua orang saja sekarang sudah 20 orang macam mana you punya gaji mesti tambah 20 kali ganda kalau kita macam mana ha kalau masih bergantung kepada gaji dulu punya Memang tak boleh, tak lestari, tak boleh hidup. So, 20 orang kena cari, ha, kena buat kerja juga. Tak boleh bergantung pada datuk saja, seorang. 20 orang itu cari kerja juga. Ha. Tapi, ha, itulah masalah dia. Jumlah air kekal, tapi tambahan penduduk begitu banyak. So, itulah cara pokok, ada 10 saya sudah uh, rumuskan, ada 10 masalah yang besar, yang dihadapi oleh dunia, uh, 10 isu air lah. Satu, kita uh, persepsi kita salah tentang sumber mengalir ini. Sebenarnya walaupun dia mengita, bukan semua itu boleh digunakan. Separuh sudah dicemah. Quantity samalah. Quantity mungkin boleh dapat, tapi kualiti tak bagus. Kalau kualiti tak bagus tak ada guna. Dan banyak kita memusnahkan tanah tinggi. Ha? Baru pergi ke Cameron Highlands saya tengok betapa banyak Cameron Highlands tu tadahan air sudah ha? begitu banyak tanah terbuka tercemah. Hutan itu telah dipotong telah ditebang pencemaran air sangat teruk. undang-undang sangat lemah untuk mengawal uh, pembasiran dan juga pen uh, pencemaran. orang juga uh, NRW tu air tidak berhasil itu kebocoran. kebocoran tinggi sekali di Malaysia. Uh, nasi saya akan huraikan. pembasiran pembasiran teruk sekali terutama sekali di Malaysia, uh, di banyak tempat di Malaysia. termasuk USM. ya yeah? Nanti saya akan beritahu kenapa USM begitu bazir dengan air itu. Pensuastaan tidak perkesan, macam di Selangor tak perkesan. Harga yang rendah, rendah sekali. Ha? Kalau harga rendah, tak ada orang akan peduli. Macam-macam, perubahan iklim juga. Okey. Kepercayaan kepada sumber mengalir itu adalah salah sebab kita sudah beritahu jumlah air yang ada untuk kita gunakan di dunia sangat, -sangat 1% saja. Okey, Sebenarnya, Tadahan telah dimusnahkan. Tengok? Banyak tadahan. El Nino telah berlaku. Perubahan iklim. Ha? Menyebabkan kemarau besar. Ha? Itu kebakaran. Sudah hilang tempatnya orang asli. Ha. Pembocoran sangat tinggi. Dan pembahasiran air sangat tinggi. Pembahasiran. Kalau kita tidak... Memperbaiki tap ini, titis-titis-titis. Okay. Tengok berapa banyak. Ha? Kalau satu minit itu, mungkin 40 minit itu 500 ml satu botol. Ha? Separuh botol. Ha? Kalau dia keluar itu macam saja, dalam 45 minit, kita sudah kira sebenarnya, boleh dapat satu botol kecil, 500 ml. Okay. Kemudian satu jam, ha? berapa berapa kita kira-kira satu tahun tu boleh dapat... 5760 liter. Bermasuk satu liter macam besar tu, tolong angkat naik itu botol, itu satu liter. Ah. So, 5760 botol macam begini. Sudah sudah hilang. Walaupun titis-titis titis macam itu saja. Tapi banyak kali kita tidak prihatin kita tidak memperbaiki. So, sebenarnya kalau kita tidak uh, menjaga kebocoran, uh, uh, banyak boleh hilang. Pembasiran dalam rumah, ketika kita lihat di Malaysia, kita menggunakan 212 liter seorang sehari. Itu agak tinggi sebab apa? Sebab Singapura hanya gunakan 150 orang, di India 100 orang, di Afrika 50. Saya rumah saya 140. Saya sudah kira. Adakah anda tahu berapa anda gunakan? Itu bill air saya sebagai, sebagai bukti ya. Oke, okay. apakah jumlah pengguna air anda? Berarti tak tahu pun tak tahu Syafiq tak tahu tak tahu ada siapa yang tahu dalam bilik dewan dewan kuliah ini bahawa banyak air digunakan tak tahu langsung sebab itu tak prihatin nah betul kan kalau kita prihatin sepatutnya kita tahu ha berapa kita gunakan perbelanjaan kita satu bulan kita tahulah kan Hah, sebab kita setiap bulan kita dapat biasiswa begitu banyak kita kira-kira bajet kita kita setahu. Ini ayat tak tahu. elektrik guna berapa tak tahu. Hah, handphone bill tak tahu, taulah. Handphone bill pun tak tahu. Wah, oh, sampai dia guna banyak lah orang jadu. Hah. Jadi tidak prihatin membaca air Hah, sekarang kita beralih ke USM. USM salah salah satu Pengguna air yang terbesar di Pulau Pinang bukan tempat pertama, te tapi mungkin tempat ketiga. Kalau kita bandingkan semua pengguna di seluruh Pulau Pinang, Pulau Pin uh, USM menduduki tempat ketiga besar sekali dari jumlah air yang digunakan. Satu hotel yang besar dia uh, atau factory saya tahu, mungkin factory lebih lebih lebih banyak air. Kenapa kita? Huh? USM setiap orang guna 329. Lebih tinggi daripada seluruh Malaysia. Malaysia 212 saja kan. USM lagi tinggi. Kenapa di USM banyak air dibasirkan? Banyak air digunakan. Sebab tak ada orang bayar. Hanya naik chancellor bayar saja, betul kan? Ha? Huh? You bayar ke? Tak bayar, saya tak bayar. Ha? Huh? Yusri tak bayar. Ah, huh? huh? orang yang yang bersihkan tandas tak bayar, pekerja tak bayar. Yo. Ah, know? uh, apalagi yang pengunjung Ha, pelawat tak bayar, hanya nak cancel bayar saya. Sebab itu bila kita tak bayar itu kita tidak prihatin. Ha, saya pun sudah cadangkan setiap pelajar, setiap staff kena dicharge kan, ha, satu bulan RM10 Tapi nak cancel tak boleh. Saya kalau buat begini orang akan mengamuk. betul kan? Ha, saya pun kita musuh sudah cadangkan ha, kena charge guna elektrik, guna air, uh, parking kereta semua tu kena charge. Sebab bila saya berada belajar ha, Sebagai pelajar di di UK Semua ini kena charge tau Pensyarah kalau mau bawa kereta masuk Dalam dalam kampus kena charge Air pun charge Electric pun charge Sebab electric itu tidak charge Banyak ramai pensyarah Tak pernah tutup aircon dia 24 jam Sebab itu bukan dia punya Dia tak bayar Ha, Security kena pergi check? Saya tahu ada orang yang yang buat benda begini. So, USM itu tidak lestari dari segi penggunaan air. Sebab orang tak bayar. Lihatlah, itu yang saya buat pandangan. Standard, sebenarnya standard untuk untuk uh, institusi uh, pendidikan ialah 144 liter. Itu orang sudah buat kajian. USM, ha, 329 seorang. 2.28 kali lebih tinggi daripada standard. Jadi kita tidak lestari. kita. Ha? Apakah yang menyebabkan pembahasan begitu banyak? Ha, itulah antara sebab-sebabnya. Satu disebabkan hardware. Peralatan kita semua peralatan lama, bukan peralatan teknologi yang tinggi. Semua alat-alat yang kita ada dalam tandas, semua membasik air. Setiap kali flush, 9 liter. Wapadahal di Singapura, di Negara Maju, flush 3 liter saja buat apa kita mau guna 9 liter padahal 3 liter pun sudah cukup. Ha, kita sebab apa? Sebab kita pakai peralatan yang lama. Kita punya tandas lama punya, ha. Dan inilah paling tinggi sekali membasahkan air. Ha, uriner lelaki. Sebab apa? Sebab dia berdasarkan kepada timer. Dia ada satu timer, setiap 10 minit flush, flush. Dalam dalam apa ni, uh, musim cuti 3 bulan kita cuti kan dia juga keluar air tak ada orang tutup tak ada orang guna masa cuti 3 bulan cuti, tandas itu flush, flush, tak berhenti flush ha. sebab kita tak boleh tutup dia kita sebenarnya kena buang semua uriner itu gantikan dengan yang press punya, bila sudah ada kan uh, Yong tahu, mungkin Yong tahu. Ha. Yang sudah guna kita press, ha. Dia press, press dia flash kali. Ha, guna itu saja. Jangan pakai itu timer. Timer itu ha, langsung tak ada guna. Okey, tarif air sangat rendah. Saya hanya bayar 5 ringgit untuk 2 bulan. 1 bulan 2 ringgit 5 50 sen. Tak cukup untuk nasi lemak sehari pagi ni saya makan. Tak cukup. Saya masuk dalam ini ha, nasi kandar, sekurang-kurang RM10, RM15. Pelajar sangat kaya, sedangkan itu Zubaida pun boleh buka kedai sini. Zubaida kah? Zubaida. Sangat mahal tau. Sekali pergi, RM20. Tak apa ada pelajar yang kaya sebab kenapa tarif air begitu rendah sebab kerajaan memberi subsidi sebenarnya kerajaan subsidised ha sepatutnya harga ha? patut dinaikkan sehingga lebih kurang RM100 sekarang kalau saya RM5 saja you minta saya jimat air saya tak mau jimat sebab jimat pun 50 sen saja kan tapi orang tidak ingat bahawa Penjimatan air bukan setakat untuk jimat duit. Jimat air itu untuk untuk ha, apa ni? Untuk memastikan tidak ada catuan air, tidak menjejaskan bekalan air. Ha, jimat air untuk alam sekitar, untuk masa depan, ha, untuk apa ni? Mengekalkan sumber air yang mencukupi ha, yang tidak tidak stress kepada air itu. Apakah bil air anda? Besok saya akan tanya. Bukan besok, minggu depan. Malam ini pergi siasat Tanya telefon Papa Eh how much Dan kira Dalam bil itu ada jumlah air digunakan Katakan dalam dua bulan itu Satu bulan uh, 20 liter 20,000 liter Lepas itu bahagi dengan jumlah uh, 30 hari Lepas tu bahagi dengan berapa orang You akan dapat Berapa dalam rumah you Seorang Sehari Jawabannya, rumah tak bayar. Ya? Ah, guna apa? Guna telaga. Hah, ha? free ya? Ha. Free ya? Ha. Itulah yang membasuh. Free, Se aduh, kampung lagi tinggi bayang. lah sebab itu. Hah, ha. tak, tak, <laughs> tak guna juga. Ha? Tapi karena bayar lah, tak, tak, kalau tak bayar itu memang tidak prihatin ha okey so tengok di Malaysia Malaysia antara paling rendah India sahaja negara yang lebih rendah dari Malaysia yang lain semua lebih tinggi kalau nak pergi Filipina lagi mahal lagi mahal jangan tengok perempuan saja kan ha saya tayangkan ni sebab menunjukkan bahawa bila kita tukar tukar kita punya makanan boleh jimat air jimat air bukan setakat jimat air saja tengoklah makan carrot ah 125 satu pound carrot, 125 liter saja. Banding dengan daging lembu. Wah, 20 ribu untuk satu pound. Satu pound tahu, berat dia satu pound. Daging lembu, 20 ribu liter untuk menghasilkan satu. Kenapa Kenapa begitu banyak? Sebab lembu kicis kena minum, minum, minum, makan, makan, makan. Kira semua itu air dia banyak. Tapi carrot itu senang saja. Anggo Anggung, makanlah, sayur. Ha, makan sayur, haa. Tengok, ha? kita punya makanan. Saya tayangkan gambar itu untuk menunjukkan bahawa pembahasiran air bukan setakat minum air saja, tapi sebenarnya makanan kita pun juga membahasirkan. Betapa banyak makanan dibahasirkan. Sarapan saja 600 liter. Seorang, seorang. Okay? Dalam makan besar Christmas, ha? orang Amerika, 182 ribu liter. Untuk satu malam makan saja. Sebab ada banyak makanan dihidangkan. Ya, pencemaran air. Tengok banyak pencemar. Ha? So kesimpulannya air merupakan satu isu yang sangat penting ha, dalam abad kita yang kita perlu prihatin. Saya haraplah mungkin pada masa depan ha, pengurusan air menjadi lebih cekap ha? dan anda tidak menghadapi catuan air seperti mana orang selangor sekarang sudah menghadapi. Perubahan iklim akan memberi kesan yang yang teruk ha, kepada uh, air dan kita harus mengambil tindakan untuk merancang untuk menangani masalah itu okay? manusia perlu berubah sikap ha, untuk menggunakan air secara hemat uh, Message daripada VC Night Chancellor ialah semua orang di USM kena guna air secara hemat dia tak ada kata jangan guna air tak bolehlah kan, guna secara hemat ha? bila kita masuk dalam tandas kita tengok ada orang tak tutup dengan baik kita kena ambil tindakan tutup dia jangan buat tak tahu saja kan sebab kita nampak Tuhan pun nampak kita nampak kita kena tutup <laughs> walaupun tak ada orang lain nampak ha? okay okay semua orang ha? takut Tuhan jadi ya. manusia perlu pandang ayat tawah sebagai satu isu yang sangat penting sebab itu di USM pun kita sudah mula buat menggunakan air hujan menukar pipe di PBIK semua pipe tukar kepada otomatik kita tekan saja air keluar tak payah tutup pun dia tutup secara sendiri so ada banyak masalah syarikat syarikat kena kerjasama dengan orang awam dengan kerajaan untuk untuk Pengurusan air itu bukan setakat kerajaan saja, bukan setakat uh, swasta sahajakah? Kita juga sebagai konsumer, konsumer juga sangat penting. Ha? Kalau konsumer itu tidak kerjasama, dia akan menjejaskan pembahasiran. So, cara menjimat air, uh, ini sangat penting ha? lagi, uh, kita ada lima minit lagi, kita akan tengah ceng cepat. Mandi itu, semasa mandi, kita tak perlu buka secara kuat, kita buka setengah-tengah saja pressure dia. Masa kita shampoo, kita tutup. Ada tutup tak? Tak tutup kan? Kena tutup. Sebab kalau tutup itu, membazirkan shampoo juga dengan sabun. Dan mandi dua kali cukuplah pagi dengan malam. Tak tengah-tengah hari balik ke desa itu, mandi lagi. Tak payah. Sebab nanti keluar lagi lah. Gosok gigi, guna satu cawan saja. Atau tak ada cawan, tutup tab. Basuh muka guna towel, Jangan buka cap waktu macam. Ha? Banyak air pergi tempat lain. Bukan di tempat muka. Gaya rambut potong. Rambut pendek. Rambut panjang guna banyak shampoo. Guna banyak air. Itu ha? Tapi itu gaya lah. Apa -apa. Tandas. Ha? Okay. Tukar kepada du duit flush. So satu button. Ada dua kan. Setengah hotel. Tapi USM tu. Uh, belum ada lagi tak, Tapi PPIK sudah ada huh? Cuci kereta guna baudi saja Jangan guna itu uh, Hose huh? pipe, Guna pipe itu membazir banyak Kita kena kita semula air Simpan air hujan Kurang keluar rumah huh? Kurangkan mandi, cuci baju dan lain-lain Betul kan? Setiap kali kita keluar balik Baju kena tukar kan? Kena basuh baju huh? Kena mandi lagi huh? Huh? Duduk dalam desa itu baca saja Okay. Siram tumbuhan guna itu bekas ha? Jangan guna host ha, Banyaklah Guna mop Memasak Kurangkan makanan goreng ha? Lebih kukus Makanan segar Pakaian Macam-macam semua tengok ada banyak Dua. Tolong ba balik baca baca. Saya tak mau anda guna buat, buat semua Saya pun sendiri tak buat semua Kalau ada 20 You buat 5 sampai 10 Sudah okey. Kalau tak boleh buat 10 Buat 5 pun sudah okey. Haa tapi sekurang-kurangnya kena buat. Okay? Akhir sekali ya di rumah kena tukar semua peralatan lama punya tradisi yang membasih air tukar kepada bersihnya. Okay? Yang yang jimat air. Tengok itu ah yang ni di atas tandas dia, dia ada, ada basin cuci. Lepas cuci tangan air itu mengalir dalam tandas flush. Air itu sudah guna dua kali. Itu saya jumpa di Jepun saja. Lain tempat tak ada. Hah? Orang Jepun pandai. Ya? Adakah sungai itu kita yang mahu? Hmm. Inilah yang kita mahu kan? Okey? Semasa so depan, nak bukan saja di atas tangan kerajaan ataupun pihak swasta, tapi tangan anda sendiri, kita kena membuat sesuatu untuk menyelamatkan haiwan ini. <laughs> itu saja yang kita buat Penang National Park dalam tahun 1998. Dia sudah jadi makcik lah ini, no. Tak kawin lah sehinggat. Okay, itu Taman Negara kita penghima kan? Hmm. Sebenarnya Taman Negara itu ialah tadahan air. Jadi seorang mesra alam. So, ramai orang daripada kelas ini saya sanggut ha sudah ha menjadi sukarela sukarelawan ha dalam hari air sedunia. Ha, termasuklah pelajar-pelajar dari uh, tempat lain ha, di USM dan Ah uh, pencara anda digelar sebagai Malaysia Waterman. Anda mungkin boleh jadi Malaysia Water Girl atau Water Boy. Ah boleh ha? Okey. Bukan saya cakau ini. <laughs> Okey, setakat ini saja untuk pagi ini